Oke. Nah. nah, ini ekstraksi ya korpus alienum ya. Konjungtiva palpebra, ya. Pakai katenpatnya yang lembut dulu. Nah, ke hitaman. Oke, ini tata laksana. Gerinda di kornea. Nah, benda asing kornea harus langsung rujuk ya. Kalau yang tadi itu masih di konjungtiva. Kalau konjungtiva masih boleh dokter umum, ya, karenanya ekspresi mata ya. nah. Oke, ini nodul kemerahan, limbus, ya. injeksi silia, nodus ya nodosa, ya biasanya itu alergi, episcleritis. Ya. ya karena kayak masih normal, ya, kalau ada penurunan visus, episcleritis baru disklera, ya. Enak biasa terganggu. Nah Bro. 43 tata langsana, ya. sekleritis radang jadi ya, anti radang anti inflamasi prednisolon ya. Buat Nah ini ya, ini ya. tes epinefrin beda ini scleritis negatif tidak hilang ya walaupun dikasih epinephrine galeropis scleritis masih hilang ya nyata ya tadi ya 44 mata kiri ya. leukemi benjolan hitam nah nekrotikan ini nekrosis hitam dengan rusak ini. Oke, ini tadi yang merah nyeri ya Oke, ini pembagiannya depan belakang nah Hivem ya, Hivem ini baca ini, sering ini Aisyah Coba baca lagi Coba. Aisyah Diagnosis, seorang anak laki-laki 12 tahun datang dengan keluhan nyeri pada matanya setelah terkena shuttlecock beberapa jam sebelumnya. Keluhan disertai penurunan penglihatan dan nyeri. Tampak pada bilik mata depan dan kornea edema. Diagnosis grade 1. Ini masih ini, belum sepertiga kan? ya Dia patokannya sepertiga sama... Kurang dari sepertiga, satu kan? Nah ini, ya. Kalau sampai dengan setengah, dua. Lebih dari 50, tiga. Nah kalau nomor yang 400%. Oke ini komplikasi dari event tadi. Ya. Glow ya. peningkatan TIO, tekanan intraokuler. Nah ini. nah ini infeksi infeksi kornea lagi nih ya uh, nyari persendian ya. geratik precipitate hypopyon nah, uveitis anterior ya, depan ini geratik precipitate di ke kornea maksudnya tuh jadi dari autoimun ya rheumatoid arthritis Oke kalau uveitis ya. Nah kalau yang belakang keywordnya posterior nih, biasanya melibatkan retina ya retinitis. Nah kalau intermediate, nah yang melayang posterior. anteriornya autoimun maksudnya. Jadi keyword ngebedainnya sih dari etiologi sebenarnya. Kalau yang posterior dari penyakit-penyakit penyertanya itu, ya. Nah, yang anterior dari autoimun. Nah, posterior yang infeksi, ya. Nah, keganasan. Ini yang anterior tadi ya. Oke, ini leucocytosis ya. nah ini sebenarnya jarang ini optometis endogen ya. berarti di seluruh bola mata nih radangnya nih fisius seperti tiguratu si kopian seperempat kamera ukuran anterior leucocytosis ya. nah endogen ya. sepsis keruh ya, nah kalau ada keyword nyari gerak bola mata pilih yang pan optal ya. kalau endophthalmitis tadi dia keyword nyerinya tidak terlalu khas ya. nah ini ngebedain endogen eksogennya nih endogen dari dalam ya nah endophthalmitis ya nah infeksi sistemik sepsis ini eksogen dari infeksi dari luar maksudnya ya. jamur post atau post operasi katarak kira, -kira seluruh bola matang ya Ya, bedanya nyerinya ini lah ya panoptometis nah dari hasil tremorus lensa ya. bergoyang tremor itu kan pyridodenesis namanya subluxasi ya. nah pengikatnya zonulan zini. pengikat lensa ya. ya ini kasus yang jarang ya kursasi nah nih lepas ya tidak tegak lagi nih jadi silensan Oke kata katarak ini di puskes kalian sering kita baca be pawas langsung beh semua jawaban pawas shadow test Lensa OD kerus bagian shadow test positif, lensa OS keru rata shadow test positif. Ampa nukleus di bagian bawah. Yo, dia dari lensa inilah memang. Nah pilihannya tetap memang katarak kalau. Dia kan? kalau shadow. Nah korobe. Dia shadow positif dia imatur ini kalau shadow test pesudo, harusnya maksudnya nukleus di bagian bawah kelewat mateng, hipermatur imatur belum mateng kalau matur shadow test negatif ya kalau shadow itu kan bayangan dia kalau dia lama mateng mantul cahaya tuh jadi tidak terbentuk bayangan ya itu sih cara mengingatnya biar tidak terbalik ya secara konsep fisika lah kalau dia matang padat. kan padat tuh mentulkan cahaya nah kalau yang imatur dia masih bisa ada pembiasan mengkonya itulah dari pembiasan terbentuk bayangan ya. nah ini kan imatur masih ada bayangannya ya. nah kalau matur tidak ada ya Oke, ini formatur kondusif oke okay, ini katarak katarak lagi ini, nah katarak lagi mata merah tapi ya presipitat, ya. e, pengendapan ya, normal peripapasi, nah ini katarak komplikata ya. dari dosiklitis, komplikasi dari ini nyauvetis nih jadi, nah, satu mata Nah, ini lensa keru mencembung mendorong iris ya TIO 2.8. Oke. Peningkatan TIO ini dari komplit. Blow, Ada lagi kayak politik kalau dia matur sebenarnya. Nah, kita ceknya dari keru mencembung tampak mendorong iris ini ya. Menangkap disk ya. Nah, ini bedanya. Phakomorphic imatur menyerap air dia, ya, duduk tertutup. Kalau pakolitik, litik berarti lisis itu kan pecah ya. Nah dia yang dari hipermatur, jadi dia kalau pecah terbuka. Nah itu bayang, kayak bayangin kacau lah. Dia lensa itu mirip kaca kan. Kalau dia pecah lisis tadi, nah, dia terbuka. Kalau yang ini morfik, morf, morf itu kan bentuk maksudnya. Ya. Nah, dia tidak ada pecah Jadi justru menutup ya. Oke ini Pasifikasi glaukome ya. Dan sakarusuk Kapsuler ya. Nah ini steroid jangka panjang tadi Kedua mata kabur Obat tetes mata ini kan Jangka panjang riwayatnya Beli di apotik kan, ya. Steroid yang dekat tingkatung TIO eh koma sekunder, ember. Nah steroid injus kataraknya eh. di posterior katanya, tuh, kan. Oke, 25 Ini terapi ya eh, yang ditanyakan kan mata kanan. Nah ini dan sekeru merata kan. Ya ini kalau kata rap Allah sudah matang ini, yang matur dia <tuh> kita keluari ekstraksi implantasi intraocular lens sih. IOL nah, ini, ya. oke diagnosa ini kamu ini, masih katarak lagi tidak rata seperti gambaran dengan salju ini. ya keywordnya dari DM sih, ya jadi diabetika tidak rutin Oke ini bentukan snowflake ini kayaknya ini memang khas ya, keyword traumatic dia bintang posius ring traumatic stellata nah ini bintang ini soal padi ini rasanya pernah keluar kita telah laksana awal Glukoma akut. Glukoma, ya asetozalamit untuk mengeluarkan cairannya tadi. Yang meningkatkan TIO ini. Ya, 500 mg. <tuh> nah ini ya, loading dose 4 kali 250 Timolol. Ya. Dita blokernya. Ini glow glaukom juga nih Tunnel vision, lorongan ya. Nah ini sering menabrak jadi kronis lah. Gitu kan vision sudut terbuka, Oke, ini. ya. ini diagnosis glaukoma 2 dari 3 defek lapang pandang ekstra. Fasi papil ya, TIO meningkat lebih dari 21. Nah ini beda beda ini tadi sih. Ya. Terbuka itu kalau dia COA dalam, tertutup kalau dangkal. Ya. Nah kalau akut sudut tertutup juga dangkal. Ya. Oke terbuka dalam, tertutup dangkal nah itu, karena satu keywordnya. Ya. nah ini glokoma angkut lagi jadi periksa TIO dulu tekanan intra ocular shields, ya. nah TIO masih normal kalau ya. kasus ini nah kompensasi kemungkinan tapi Kap disresionya nyonyo, oke okay, menabrak untuk melihat efek lapang, pandang lagi yang enteng, tatalaksana enteng, mata kiri lebih terasa keras. enteng, okay, beta blocker, nah dia tujuannya untuk enteng, enteng, pupil tadi. tadi beta blocker kronis beda dengan akut kalau akut dia asetazolamid kita langsung keluarkan cairannya biar TIO nya turun ya prinsip ini. ya beda prioritas awal obatnya ini 62 nih ini soal sarkiva ini bayi ya, 9 bulan Oke lah, 9 bulan. Nah, megalocornea biasanya itu. bola mata besar. Ya. Jadi, kalau Nah, itu kira-kira. Nah. Bufthalmos. Mata seperti buftal ini. Ini. Banteng. Nah, ini ada juga TIO naik. 28. 28. Ya. Tidak terlalu signifikan. PODS masih normal. Hipertensi okuli ya. Jadi memang meningkat TIO-nya tapi baru satu komponen. dia kan syarat dua dari 3. Selain TIO harus defek lapang pandang sama visus tadi kan, ya. Make up ratio, ya. TIO defek lapang pandang. Harus dua dari 3. Ya. Oke ini teorinya tadi ya. Nah ini ini soal pernah keluar itu UAS-nya ya. Coba, habis, coba tebak keyword sama jawabannya habis. Iya, Kak. Nomor ini. Apalah? Nomor 4 ya? Ya, 64 ini. Apakah diagnosis pasien ini seorang wanita berusia 50 tahun datang dengan keluhan pandangan kabur perlahan. Pasien memiliki riwayat DM tidak terkontrol pada pemeriksaan segmen kualitatif dengan satur nol dan laten nol non eh exercise, tidak didapatkan non non proliferatif Pak DM non pro ya dia tidak tidak ada, ada. kalau ada faskularisasi dia proliferatif ya. nah itu nah, NPDR ya. oke okay. Dari ini ini ya apalagi keyword sih ya, kalau Mato ini jangan lupa. X sudah. Iya enggak, banyak yang keyboardnya Kak, lupa kalau enggak. Iya, nih. Nah, kayak ini kan 65 nih. Mirip-mirip juga nih. Kalau dari pemeriksaannya fundus. Ini ya antara plotter merah-merah ini ya. Nah. flame shape Api ini. nih oh, Flame itu kan Api nah kalau apinya flame shape nih hipertensi re tinopati ya nah ini ya Retinopati hipertensi crossing oke ini gambaran kekuningan makula makula ya pilihan makula sih kok kan? drusen ya nama lainnya ya. kalau sana nggak jahil membuat soalnya am AMD, it's related macular degeneration. Oke, okay, 67 bintik merah di retina, retina pucat. Ya, ini bintik merah nih, cherry red spot. Hmm. Arteri. eh ya. see. Ya. <coughs> Oke, okay, ini gangguan retina juga ini nah di test ya eh? lepas virusnya eh? turun ada lihat kilatan namun lain ablasiun retina. retinal test eh? ya tambah tirai atau lembaran kilatan kilatan cahaya lah, eh? nah okay, ini keyword juga ini soal keyword ya yeah. bone spicule seperti kayak ngecat tulang ini. Nih. Hiperpigment. Nah, kayak tulang tuh retinits pigmentosa ini pigmennya, pigmentosa nih zat warnanya kelihatan jadi cat tulang ya. pengerasan. Oke, ini penyebab paling sering. Relatif ya. Oh. Kalau apa? Ya. jaringan. Ini skotoma. Nevritis optik yang termasuk jarang juga nih. Radang pokoknya good to lah ini. Nervus optikus eh. Ya, radang skotoma sekosentral buta warna. Ya, nah, pusat warna kan di retina. Ya. Sel kerucut itu nah. Iodopsin ya. Oke, itu Skotoma sentral, papil jingga, retro bulbar, nyeri saat disentuh eh. segmen anterior HP. Eh. Nah, gangguan warna eh. ini aritus optik. Ya cukup tahu lah eh. optik disk normal masih. Eh. Nah, 72, fundoscopy diagnosis eh atrofi papil primer persepsi warna ya, nya pupil pupil pucat dengan batas tegas Nah ini kalau 73 ini jatuh tepat di pupil mata kanan limbus bagian temporal temporal pada mata kiri Nah, isu itu di dalam maksudnya itu kan di tengah pupil mata kanan Diplopi binokular, strabismus. Konvergen ya. ya, yang mengumpulkan cahaya. Divergen yang menyebarkan cahaya. Ya. Mengumpulkan ke dalam, menyebarkan ke luar. Nah ini yes, Ini gambarannya isotropia ya, dia lebih dalam yang hitamnya tadi, yang si pupilnya. Kalau exo dia lebih keluar, lateral. Nah, ini hemianopsia di temporal. apalagi keyboard keyword masing-masing apa jabatan kalau masing-masing lah ya, nih. Contohnya BHC. Nah. bitemporal temporal hemianopsia chiasma opticum. Nah. Mana? Satu lagi yang pernah keluar nih homonim ini. Homonim kontralateral ya, di GH. Nah, di kiasma ya, kiasma bitemporal. Nah. raktus eh ya, kalian di D nih. Oke, okay, kalau raktus. Dioho. Em, ininya nih homonim eh anopsia homonim. K75 okay, nah. Fotosis ya keyword-nya. Ophthalmitis oculohonoch. Oke, ini aku ya. RL6 OS4 apa nih? lateral 6 obligu superior empat, ya. yang lainnya tiga, nah itu biasa, ya, otot, kita lanjut hati, ya, hati. nya ini total 100 ya. Oke, okay, kita pilih yang sering-sering banget -sering, ya. Nah, ini langsung langsung keyword juga ya. Nah, ini tebak tebak keyword gue ya, ini. tebak keyword. Kira-kira kopi -kira apa nih kopi? keyboardnya nya popi, nomor satu Korpal kan, nah, dia langsung dikasih tau jawaban. Aduh, riwayat pembersihan ada kata tempatnya, Kak. Aduh, deh, benda di... asing ya, Iya, penurunan pendengaran. Oke, okay. nah, nomor 2 ini tiara juga, keywordnya apa nih? Naturalisasi memang hmm. harus ngapal Ini tekniknya kayak mana, kira-kira pas ujian kayak kalau nah ini dia ngomong um, tuli konduktif ehna uh, kiri ke ke sakit dan panjang Oh iya. ini jembatan keledainya kalau kalau alternatif jembatan keledainya, kalau kalian ini, aduh, aduh, ini ada pernah ada enggak pernah enggak dapat belum jembatan keledai yang konen tuh belum belum ya eh. Nah kalau inget eh, yeah. kon, konduktif ini memang agak-agak inilah eh. menyimpang ini, cara ngapalnya inget kebe yo kon ini ya yeah. yo penis maka, you know, eh. nah itu kan sesuatu yang panjang kan maksudnya panjangnya apa swabahnya, bang. nah Habis itu, ya, dia kan negatif lah ya, image-nya itu kan, apalagi kalau diucapkan. Nah, habis itu sakit, ya tuh, kan, sakitnya lateralisasinya. lateralisasi sih, webernya ya, ke telinga yang sakit tadi, nah itulah, ya. Yang kanannya sakit, dia kan penurunannya, nah yang, yang kanan kan, nah. Ya, jadi yang negatifnya harinanya, nah itu, ya. ini, itu salah satu ininya tips mengingatnya karena galak rawan terbalik-balik ini nih, ya, hati-hati, ya, nah itu eh, ya. salah satu alternatifnya ke kanan, serumen Okuran Oke nih, tebak keyword lagi nih. Nomor tiga, eh, apa kira-kira Aisyah? Omak oh, ngapain superatif keywordnya? Kira-kira yang menonjol. Membran timpani ya. menonjol eh. ya. Dia menonjol, dia menonjol karena ada superatif itu artinya nanah nah, ya, nah itu pes. Ente besi, sekarang mudah ingatnya. Ini. Nah ini penurunan kotoran di liang tang, di liang telinga. Nah Aisyah kira-kira kayak mana nih? Biar gampang ingatnya kalau ini dari keyword yang mana lah? Tembak kiewat bella kita gitu, teh hati nih, olehlah ada stabilonya deh. Kotoran yang telinga biasanya dikasih nih lo kak, anti serumen itu terus serin untuk, Ya untuk spooling ini, ya. dia sebenarnya memang ini penurun pendengaran, nah, ya, nah, spooling ini, kalau antibiotik ini kan infeksi kan, keywordnya itu kan, pledi kapasiti alkohol sama ini korpal maksudnya oke ini slip up nu eh. malam hari ini maksudnya keluar hidung tersumbat nih sleep hidung kan malam-malam kan nah ini mudah lah ini dari nerjemah ke bayang. nah ini tadi nah Samway yang cek apa konduktif tadi kan garpu putalah ya ini negatif nah. ini Weber swabah nah oke ini Pawas coba Pawas kayak ujian kalau ini kayak mana nih biar kita coba Pawas kalau yang nomor ini, nomor 7 ini. Ini ini kan, difteri ya, Li ya. Nah, bedai antibiotiknya. Ingat ya, ya. Keywordnya dari mana nih, kira-kira? Kalau difteri nih. Keywordnya dari adanya pseudomem putih di rining paring sama bonek. Ya dia. Ini khas ya, kalau nyari kepala, nah ini, kotri itu, inget be, biasanya kotri ini untuk ISK, sama untuk diari biasanya, nah itulah kita lebih pilih eritro kalau yang ini, saluran apa sih, ya. nah itu besi biar ndak, terbalik ya, nah tapi dikasihnya cobaan ini eh uh, ada yang ndak kata antibiotik kan? Ya kurang lengkap ya. Karena kan infeksi. Sudah. Oke nomor 8 ini. hafal keyword lagi ini? ya nih? Memenuhi lubang kanan. Nah lubang kanan. Polip ya. Masih dapat. Digoyang ya. Kalau grade 1 tidak dapat tervisualisasi tanpa nasi endoskopi kayak ini sampai grade 4 temen ya. polip masalah yo ya, grade grade kayak ini yo ya, kafung nasi nah, nih ya. konka ini polipnya tadi ya Tidak terlalu kelihatan dua kelihatan ya. nah besar irigang kavum nasib tidak mencapai bagian bawah konka inferior meatus media nah ini batas-batasnya polip Me meatus lubang lubang tengah ya maksudnya oke okay. diagnosa rinit nah ini sering ini coba hafiz ya mana kira-kira keywordnya hmm. ngebedainya pilihan-pilihan ini pes ada akut alergi Pasu motor nah ini kalau akut nama lainnya common cold eh. oke kalau di sini ini kan dia ngomong ada cuaca dingin pagi hari katanya ya. nah, alergi debu nah jadi kalau fase motor hidung sebelah medikamentosa biasanya riwayat penggunaan steroid intranasal nah itu oke ini ada merokok sejak SMP campur darah nah kalau popi cak mana nih nomor 10, pi kewen eh ada gejala di hidung Biasanya riwayat merokok Oke, Ininya, ya. yow. Yow. Biasanya gejalanya di mata, hidung, leher Kayak gitu Kak, riwayat merokok yow, Multiple cranial nerve huh? Ini, Ini biasanya tuh Jadi Kalau Angio, nah sama pilihan lain Misalnya kalau pilihan lain kita nak ngebedainnya Angiofibroma. Kalau angiofibroma juvenil itu biasanya pada anak-anak, dio ada masanya kebiruan, muda epitaksis dia. Betul, mimisannya ya, berdarah ya. Polip, polip tangkai ya kan. Kalau CA sinonasal, memang ini, sinonasal tuh dibanding yang si nasofaring, lebih ke hidungnya yang ini ya yang lebih parah sama ada di maksila di rahang atasnya itu ya deformitas tulang tuh nah kalau yang nasofaring sih di leher kan yang lebih ininya nah itu kalau saya laring lari ini apa vocal cord itu apa perubahan pita suara ya. nah itu sih keyword nah ini kalau di endoskopi naso endoskopi Oke ini soal keyword lagi nih. Tiara kayak mana nih strateginya kalau ketemu kayak OMSK nih rombongannya. Ini kan Benikna sentral eh? perforasinya. Nah kayak mana kalau membeda dengan yang lain. Ini dari Malikna kalau dia ini ya. Perifer justru nah ini, ya, apa yang keywordnya ya? stadium superatif, kalau ya. superatif yang Oman tadi kan, superasi, ya, MSK, oh emalik, Nana, tubuh tim kronik superatif yang tikuan titus media ya, oke, ini algoritma sebenarnya ya. perforasi atau utuh yang msk perforasi, hmm. oke menetap, oke ini para sekorda vokalis ya ada traksi sternal gangguan yang mungkin ya, Bila bilateral ini ini sebenarnya nanyo ini fisiologi otot parinya nervus 12 eh 11 ya eh, glossopharyngeus abduksi menjauhi kan dia kan kalau nak ngomong harus tebu menjauhi ya aduksi kalau ke tengah-tengah kan? Tutup. Oke, ini keyword lagi ya. Tentang nangis. Laringo Malaysia ya. Ya, 7 bulan ya. Ini kongenital nih Nah, retraksinya. Ya. Oke, epistaksis. Nah, epistaksis jangan... Ini, ini sering ini. Aisyah kira-kira kayak mana nih? Kalau nak ngebedainya. Keyword dari soal ini ini perdarahannya dari pleksus ke kak. Jadi di anterior. Epistaksis anterior, jadi Iwannya, hidung depan. Nah, kalau yang belok ini untuk posterior, rasanya. Interior. Posterior biasanya ada riwayat hipertensi gitu hmm. kan, riwayat penyakit sistemik, eh, ya. Ini. Kita review banget. Ya. Nah, kalau ini nyari menelan tata laksana. Nah, lagi kasih keyword nih. Kira-kira apa nih, Pak Was? Lari stabilannya. Jawabannya apa, Nam? Uh, street door. Street door pesak ya tracheostalomi ya ini kemungkinan nyari menelan hebat ya tidak jelas sejak dua hari yang lalu mungkin teriif ya. infeksi yang di laringnya loh. Ya, ini berdengung ya batuk firok tersumbat tuba eustrasi gangguan keseimbangan ya. tubuh kira bek marginal eh oleh terdesak kontralateral pembusaan kelenjar leher ipsilateral beta infiltrat eh. darah positif nah, nyari tanggorong ini massa putih mengkilap eh bertangkai itu suatu